Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Teman Pemula. Apa kabar, sahabat teman-teman pemula dimanapun Anda berada? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini, teman pemula ingin membagikan tentang tutorial bentuk-bentuk huruf lain, ohoin, ketika berada di awal. Di tengah dan juga di akhir, kalian tahu bagaimana bentuk-bentuknya. Ikuti terus video kami hingga selesai. Seperti itulah bentuk-bentuk huruf A'in Ketika berada di awal, di tengah, dan di akhir Semoga video dari kami bisa membantu teman-teman yang sedang belajar kaligrafi Dan jangan lupa dukung terus channel kami Akhirul kalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh